Halo semua, saya Lini Zurlia dari ASEAN SOGI Caucus. Selamat datang di podcast Here Queer Stories, Southeast Asian Queer Solidarity Amidst Adversities. Rangkaian podcast ini dibuat oleh ASEAN SOGI Caucus atau ASC yang bertujuan untuk membuat ruang-ruang pemikiran dan diskusi bagi komunitas LGBTQIA di Asia Tenggara. Untuk akhirnya didengarkan bersama dan saling berbagi cerita agar kita semua bersatu untuk dapat bekerja sama dalam mengadvokasi hak asasi manusia di Asia Tenggara. Untuk seri Indonesia yang bertemakan susuri pelangi ini, ASC berkolaborasi dengan tiga aktivis muda Indonesia yaitu Ayunita, Purba dan Krishna, episode kali ini bersama Purba Halo Lini, terima kasih atas perkenalannya Dan halo semua, saya Purba, empu rumah di episode kali ini yang berjudul Sehati Menjaga Budaya Saat ini saya ditemani oleh dua bintang tamu Adi Tama atau dipanggil Koko Dan Pak Ketut Sudane Atau yang terkenal dengan nama Pak Tut Mereka sangat aktif di tarian-tarian tradisional Bali Yang bernuansa lintas gender Koko boleh dong kenalan dulu siapa sih Koko ini Saya Adi Tama Kegiatan sehari-hari Saya mengurus sanggar anak-anak dan sanggar dewasa Sanggar anak-anak sendiri Fokus untuk mengajarkan Generasi-generasi muda, tarian-tarian, baik itu klasik ataupun kreasi baru. Dan yang kedua, sanggar untuk para dewasa. Namanya adalah sanggar Arde Nareswari Bali. Kebetulan sanggar Arde Nareswari Bali ini, orang-orang di dalamnya pencinta seni lintas gender. Karena ketertarikan mereka me memerankan, Kesenian yang kebanyakan adalah tarian perempuan, tapi ditarikan oleh laki-laki. Dan kebetulan di sini fokus kita adalah legong. Legong sendiri adalah satu kesenian klasik yang sudah muncul dari sangat lama sekali. Dan kebetulan legong sendiri sangat penuh dengan pakem-pakem dan sangat kompleks. Banyak sekali penokohan-penokohan dengan berbagai macam karakter yang hidup di sana. sekarang ke Pak Tut kenalan dong Pak Tut saya uh, seorang penari dari kecil saya belajar menari terus saya ikuti jenjang berikutnya dengan sekolah di SMKI uh, ke universitas berikutnya ke STSI dan pasar. Nah untuk uh, kegiatan sekarang uh, saya selain sebagai seorang penari juga belajar ngelatih Kemudian saya juga punya kegiatan uh, merias, merias pengantin, merias kegiatan-kegiatan untuk upacara di pura. Uh, juga ada sangar tari uh, untuk anak-anak kecil. Itu aja sudah capek. <laughs> <laughs> <laughs> Oke, okay. sekarang aku mau nanya ke Koko. Uh, Koko, kenapa sih namanya Arda Nariswari? Apakah ini berhubungan dengan jenis tarian? Yang ditarikan itu lintas gender gitu Awal berdirinya grup ini namanya adalah cross gender mm -hmm. Yang dulu pendirinya adalah almarhum Imade Swarcel Beserta dengan Pak Putu Raksa Sulaksana Kedua orang ini adalah seorang pemain arja Namanya itu Arja Mwani yang mereka punya peran masing-masing dan mereka punya keinginan untuk membangun sebuah komunitas, mewadahi teman-teman, melestarikan seni budaya pelegongan klasik. Saya masuk di cross gender ini berkeinginan untuk memajukan supaya tidak e, istilahnya hanya sebatas kata-kata melestarikan tapi tidak ada aksi saya mendaftarkan ke beberapa instansi pemerintah dan diusulkan di pe ke pemerintahan itu jangan memakai nama cross gender karena cross gender itu image-nya kebarat-baratan gitu. ah, Kan okay. ada nama-nama nama yang lebih familiar dengan adat istiadat orang Bali. Mm -hmm. Di sana timbullah kesepakatan kita semua memakai nama Arda Nareswari. Arda Nareswari sendiri adalah suatu sifat Dewa Siwa yang dia bukan perempuan. Dan hmm. dia bukan laki-laki wow. Dia adalah keduanya Wow. Begitu juga sifat Tuhan dalam Hindu yang kompleks Ardena Reswari Beliau tak tergambarkan dari segi seksualitas Makanya dari itu kita mengambil sepakat Ardena Reswari Siapa aja sih yang berlatih ke Sanggar? Apakah mereka ini orang-orang dari komunitas uh, queer gitu? Awalnya berdiri ini mengumpulkan teman-teman dari sekearje setelah kemunculan mereka, muncullah beberapa orang-orang hmm. yang tertarik. Awalnya ketertarikan mereka dengan kesenian legongnya, bukan dengan orang-orangnya. Karena legong sendiri sekarang sudah jarang sekali orang menarikan. Hmm. Jadi mereka tertarik dengan tariannya. Nah muncullah orang-orang yang memang tidak pernah kita mengundang, mereka datang sendiri dari mungkin menyaksikan di YouTube, menyaksikan di Facebook, dan kebetulan orang-orangnya juga datang dari berbagai kabupaten wow. di Bali. Kan jauh-jauh tuh ya? Jauh-jauh semua berkumpul dan yang saya herankan kebanyakan bukan dari sekolah seni, hmm. kebanyakan ada yang perawat, ada yang memang pekerja hotel. Ada yang dari apoteker, hmm. petani juga ada. Hmm. Yang mereka kehidupan sehari-hari bukan berkecimpung di dunia seni. Kebetulan ketertarikan kebanyakan dari teman-teman queer. Walaupun hmm. ada beberapa teman-teman uh, dari kalangan umum, hmm. mereka beradaptasi. Hmm. Yang tidak kuat beradaptasi, mereka mundur teratur. <laughs> Maksudnya tidak kuat itu gimana? Karena pandangan sebelah mata, karena orang... Memandang dari berbagai sisi kan Ada orang memandang karena keseniannya uh -huh. Ada orang memandang karena ketulusan mereka uh -huh. Ada yang memandang karena siapa saja orang-orang di dalamnya uh -huh. Dan kebetulan teman-teman dari komunitas queer Yang uh, cenderung terlihat Maksudnya adalah, secara nah, Secara fisik cenderung terlihat adalah dari komunitas waria hmm, okay. Masyarakat sekitar tahu gak sih Mengenai keberadaan sanggar Arda Nariswari ini? Terutama soal kedekatannya dengan komunitas queer gitu Ya sudah menjadi rahasia umum hmm. Mereka yang terkenal Orang yang di dalam uh, grup kami ini Sebagian ada yang sudah terkenal Sebelum adanya grup ini Mereka sebagai pemain istilahnya artisnya lah Hmm. Artis panggung hmm. di dunia pengarjan Mereka sudah image-nya waria hmm. Ada yang seperti itu Walaupun ada yang memang dari grup kita yang memang tidak terlihat Memang dia laki-laki maskulin gitu, Maskulin maksudnya. ya, maskulin Tapi sudah menjadi rahasia umum Mereka tahu, tapi mereka tidak membicarakan Oke, okay, ya, ya. menarik nih ya uh, Bagaimana dengan Pak Tut? Bagaimana awal mula Pak Tut memulai karir di tari? Secara singkat aja mungkin kalau awal dari berkarir di tari ya dari memang suka menari dari kecil, kecil itu. Uh, uh. terus dilanjutkan dengan uh, melanjutkan pendidikan di SMA uh, khususnya SMKI, kemudian melanjutkan lagi ke universitas hmm. itu proses. Apa yang membuat Pak Toto tertarik di tari dari kecil? Nggak tahu. <laughs> Mengalir aja mungkin hmm, ya. Oke. Okay. Enggak ada yang bisa memprediksi bahwa kamu nanti ya jadi penari, hmm, kamu hmm, jadi pembunuh, kamu hmm, jadi koruptor. Tidak ada. Betul. Tapi kan biasanya kan ada tuh, kayak misalnya aku mau pengen jadi penari karena terlihat elegan mungkin di panggung. Ada yang mau jadi apa karena terlihat apa keren gitu kan misalnya. Nah, saya pribadi, saya tidak punya cita-cita yang saya ingin jadi ini, saya janji ini itu. Tapi hmm. saya mengikuti bahwa saya suka menari, ya suka menari saja. Hmm, Oke. Okay. Kebetulan ada kesempatan didukung oleh orang tua, ya silakan. Apakah orang tua Pak Ted dulu juga penari? Ya, gitu orang ya. Tua penari. Bagian dengan kakek nenek. Ya, penari, penari memang, keturunan. Hmm, okay. memang keturunan. Oke. Jadi keturunan. juga lingkungan banyak yang penari. Oke. Okay. nenek hmm. ya. Pak Tut punya kekhususan karakter tarian gitu. Punya. Apa itu? Uh, kalau saya sendiri seringnya adalah menari tari yang halus, laki halus. Laki halus tuh gimana? Bisa jelasin seperti uh, Contohnya kalau nari laki oleg atau ndak? Kalau dalam tari sindra tari jadi Ramayana di Ramayana saya menjadi Rama. Hmm. Kalau laki oleg gerakannya lebih halus daripada gerakan laki-laki yang lain Seperti jauh Seperti topeng saya narinya hmm laki yang halus feminine. sama seperti karakter Arjuna, da, Bima da, ah, saya ngambilnya di karakter Arjuna atau di karakter Yudhistira bisa nggak dikatakan bahwa maksudnya halus ini adalah karakter yang tidak maskulin keras hmm. tapi maskulin agak feminin ya maskulin yang nggak feminin hmm oke okay. hmm. kenapa memilih atau memfokuskan di karakter seperti itu? karena dari dalam diri saya sendiri dan juga lihat gerakan yang saya bawakan cenderung gerakannya saya itu akan jadi halus munculnya hmm. kalau saya pun dikasih kesempatan menari keras mm -hmm. yang muncul itu halus <laughs> ya misalnya <laughs> pernah saya menari-nari rawana hmm. yang keluar itu rawananya kok halus gitu hmm. nari saya hanoman yang keluarnya hanomannya enggak kenceng gitu yeah, yeah, yes. hanomannya halus keluarnya itu udah terbentuk dari gerakan Gerakan gesturnya sendiri iya, iya, iya. Iya, iya. Biarpun saya udah jungkar jungkir, Pontang-panting bergerak biar kelihatan keras <laughs> Yang munculnya masih. itu Jadinya kok halus gitu. Emang udah dari sananya yeah. ya Gestur <laughs> iya. tubuh <laughs> <laughs> ya. Tapi Pak bisa gak uh, sedikit aja gitu Beberapa uh, nama karakter Yang Pak Tut sering tarikan kalau saya biasanya seperti tadi bilang, tari tari lepas ya, biasanya nari ke biar duduk, atau ndak tari laki oleg atau kebiar biar terompong. Hmm, kalau okay. di Senra tari biasanya saya narikan jadi rama. Hmm. Kalau ndak jadi rama, jadi raja palo. Hmm. Kemudian kalau di pekerjaan pun biasanya saya jadi mantri budo. dan ini semuanya laki-laki halus karakternya. oke ya. Okay. ya. ya. Kalau dia menteri, bodoh dia halus tapi agak gila. Karena ada orang perempuan yang menerikan karakter itu, agak gila nih. Maksudnya gimana? Agak agak.. bebas, bebas lah, ya, okay. bebas tidak terikat pakem. Oh oke, okay. mm -hmm. yeah, ada yeah. unsur, unsur lelucon, ada unsur, unsur tick and give yang itu yang... Oh, oke, okay. mm. yeah. Pak uh, patut jelasin sedikit dong. Arja itu apa dan arja Mwani itu apa gitu. Kalau... Arjo itu adalah salah satu bentuk drama tari mm -hmm. Drama tari uh, yang memang jadi pakem atau patokan untuk tari-tari berikutnya Karena dia ada unsur tarian, ada unsur lagu, mm. ada unsur kerawetan Dia tiga unsur itu sudah jadi satu Oke okay. Itu yang akan dikembangkan menjadi tarian-rarian atau drama lari yang berikutnya mm. Ya seperti drama gong, ah, ada unsur tariannya, okay. ada unsur musiknya, ada unsur nyanyiannya ah, okay. Terus berkembang ada yang sekarang tari kreasi yang ada unsur musiknya, ada unsur tarinya, ada unsur nyanyinya okay. uh -huh. Di pelegongan pun ada, ada tari, ada musik, ada nyanyian, nyanyiannya dalam bentuk senor hmm. ah, Yang mengisi... <tuh> Dabar itu mengisi tentang cerita apa yang dibawakan, hmm. itu yang jadi berikutnya. Oke, okay, oke, okay, ya. oke. Okay. Lalu mengenai Arjamoani itu apa lagi? Arjamoani adalah Arjo yang ditarikan oleh orang laki-laki, semuanya penarinya laki-laki. Hmm. Baik itu karakter perempuan, hmm. misalnya seperti Galo, itu ditarikan oleh orang laki-laki. Desa Rai yang biasanya dibawakan oleh orang perempuan atau karakternya perempuan dibawakan oleh orang laki-laki juga. Oke. Okay. Semua tokoh atau semua karakter yang dibawakan dibawakan oleh orang laki-laki. Mm -hmm. Itu disebut arjewani. Oke. Okay. Berarti ada dong arjo perempuan. Ada. Namanya apa? Arjo gitu aja. Tidak oh. nah, oh. ada pengususan. Ada ah. Ya. Yeah. <laughs> yeah. Belum belum ada yang menamakan. Oh. Ya. Yeah. Okay. Karena yeah. perempuan. Udah udah wajar. Udah wajar hmm. menari. Oh. Ya, hmm. karena Porcinta. perempuan udah wajar menarik. Hmm, okay. yang padahal dia, ya, padahal kalau dalam karakter itu ada yang lagi, eh, ada karakter laki-laki yang ditarikan oleh perempuan. Arjo wajarnya sendiri ya. Kebanyakan karakter laki-laki ditarikan oleh perempuan. Yang wajar ya. Hmm, kalau laki-laki hmm. kan sudah sudah bisa kita image muani, oh berarti semua laki-laki. Hmm. Bisa nggak ya aku simpulkan bahwa sebenarnya culture tradisional Bali itu sangat lintas gender. Iya Iya ya. Arjuna pun pernah berias jadi perempuan saat melatih uh, uh, Dewi Utari, Dewi Utari. Hmm. Hmm. Oke. Okay. Arjuna jadi penari Lumpur. perempuan dia. Oke. Okay. Oke. Okay. Ya, ya, ya. Apakah di zaman dulu gitu ya sudah lumrah bahwa perempuan menari atau laki-laki menari gitu? Udah. Dari zaman dulu Udah perempuan zaman dulu menari laki. atau laki-laki menari kalau enggak gitu banci yang menari. Hmm. yang Maksudnya banci. Itu sudah ya. umum. Hmm, orang kan? yang orang yang menarikannya itu sudah punya rasa feminimnya dia hmm. ya menari juga boleh kan? Tanpa batasan gender. Kalau memang dari zaman dulu laki dan perempuan itu bisa menari, lalu kenapa bisa ada orang yang mau nari lintas gender? Kan sudah ada perempuan nih nari, ya udah perempuan. Mm -hmm. Kalau laki, ya udah narinya karakter laki-laki gitu. Mm. Kenapa kok bisa ada tari lintas gender? Itulah keinginan manusia. Hmm. Manusia selalu ingin mencoba Manusia selalu ingin mengeksplor dirinya hmm. Bagaimana kalau seorang laki-laki Mampu menarikan perempuan hmm. Itu sifatnya mengeksplor diri okay. Bagaimana kalau orang perempuan Bisa menarikan laki-laki Mengeksplor kemampuan dirinya hmm, hmm, hmm, hmm. Oh saya orang laki-laki Saya ingin mengeksplor kemampuan saya Mampu ndak saya menari Membawakan tarian perempuan dengan baik Di luar ke, uh, konteks Oh ini gendernya ini, enggak, kalau sudah biasa melihat orang perempuan menarikan perempuan Manusia punya keinginan untuk, eh coba ah, mm, mm, mm, mm. coba kalau likunya orang laki-laki gimana mm, Dan mm. dari dulu pun yang saya ketahui, tari legong dibawakan oleh orang laki-laki mm. Arjo pun dibawakan oleh orang laki-laki, mm. dari dulu mm. Dan ada dokumentasi-dokumentasi yang mengabarkan bahwa Legong dibawakan orang laki-laki, oh, Arjo dibawakan orang laki-laki. Hmm. Biarpun itu karakternya perempuan. Hmm. Nah sekarang pertanyaannya, ini kan sudah dari dulu seperti itu ya, hmm. dan itu mungkin nggak bisa saya bilang bahwa itu tuh dielu-elukan, tapi sekarang dibelenggu gitu. Jadi sekarang terlihat bahwa kalau orang laki-laki pakai make up atau dia feminin, atau dia menari, atau dia uh, memerankan peran perempuan itu dilihat sebagai tidak wajar, dianggap aneh gitu kalau di Bali Ini sendiri tidak ada. Ada. ada, tidak ada batasan ada, ya? itu, tidak ada, gak ada. Hmm. Hmm. semua berpandangan itu adalah seni, hmm. tanpa melihat gender ya. hmm. yeah. gender kita nomor sekian oh, oke okay. hmm. yang, yang dilihat itu adalah nah, berkesenyanya Lalu pandangan Pak Tod dan Koko mengenai masyarakat yang melihat bahwa laki-laki memerankan karakter perempuan itu adalah aneh atau tidak wajar, itu bagaimana menurut kalian? Kalau menurut Koko sih, itu hak mereka, hmm. tapi kembali lagi, rasa hmm. bagaimana memandang suatu kesenian tanpa embel-embel suku, ras, agama oke okay. gender karena di berkesenian itu gender itu nomor sekian mm. kalau orang Bali mm. di luar Bali saya tak, belum paham ya gimana mm. cara mereka berpikir mm -hmm. kalau mm -hmm. di Bali mereka universal yeah. okay. mereka hanya melihat bagaimana kita berkesenian oke okay. itu aja mm -hmm. ya kalau saya sendiri ya saya boleh tambahkan saya berpendidikan di kesenian mm. dan melanjut ke universitas kalau hubungannya dengan gender dihubungkan kenapa guru tari saya yang perempuan saya juga harus belajar nari perempuan hmm. kalau dihubungkan dengan gender saya juga harus tahu tari perempuan hmm. sementara kalau pelajaran tari laki anak perempuan juga harus tahu tari laki hmm. itu tidak berhubung dengan gender yang perlu diketahui adalah kesenian itu harus lestari hmm. harus tetap diajarkan harus tetap dibagi kepada Generasi hmm. tidak berurusan dengan gender Oke okay. Kalau begitu kan gurunya saya salah ngajarin iya. Kenapa dia anak laki-laki disuruh belajar tari perempuan mm, mm, mm. Kenapa anak perempuan disuruh belajar tari laki-laki yeah, yeah, yeah. Yang point adalah budaya yang kita miliki itu ya tetap lestari nanti masalah kamu mau menari kamu laki-laki menari perempuan atau kamu perempuan menari laki-laki kembali pada individu masing-masing oke nah Pak Tuh tadi sudah bilang bahwa gurunya Pak Tuh menginginkan murid-muridnya untuk bisa menari uh, semua, semua gender itu ianya. ya kan tapi pernah nggak ada orang Bali yang menganggap hal itu aneh kalau menganggap hal itu aneh seperti kata Koko itu kembali pada penilaiannya masing-masing hmm. tetap aja ada, ada ya, yang ada. bilang seperti hmm. itu dan saya pun pernah mengalami kenapa kamu bergaul dengan perang yang seperti itu hmm. saya kembalikan pada dia sendiri hmm. Pak pernah dibully gak sih? atau uh, Koko juga pernah ada pandangan negatif gak dari masyarakat dengan apa yang kalian lakukan sekarang? ada dan saya pun pernah merasakan itu kenapa Pak Ketut menari dengan grup-grup waria saya hmm. dibilangin begitu saya sampaikan aja, saya berkesenian, urusan orang itu waria, urusan orang itu banci atau gimana, itu urusnya pribadi. Hmm. Yang penting saya melestarikan seni dan budaya. Hmm. Kalau urusan gender itu urusan individu. Hmm. Kepada siapa kita berteman, masa kita harus memilih? Betul. Sih. Siapa saja yang boleh berkesenian. Masa orang laki-laki aja yang boleh berkesenian atau orang perempuan saja. Hmm. Semua orang boleh berkesenian. Mm -hmm. Yang penting dia positif. Kebetulan kalau saya juga punya anak-anak ya dan punya istri, uh, saya tanamkan pada mereka bahwa bapakmu berkesenian, hmm. bahwa suami ibu berkesenian. Itu saja. Kalau urusan yang di luarnya kembali pada individu masing-masing. Kalau koko gimana? menurut koko. Belum pernah saya dibully untuk masalah ini karena saya juga tidak pernah menunjukkan feminimitas saya, enggak hmm. pernah Karena saya hanya pencinta seni hmm, hmm. Dia bukan penampil so. bahwa Saya hmm, bukan penampil Oke. Okay. Patut pernah enggak, dan Koko juga pernah enggak tahu bahwa Komisi Penyiaran Indonesia yang dulu pernah melarang TV-TV hmm. untuk menampilkan karakter feminin hmm. oleh laki-laki hmm. dan juga sebaliknya hmm. gitu Bagaimana menurut kalian itu? Ya itu kalau menurut Koko Itu sangat-sangat membelenggu kreativitas berkesenian hmm. Karena kita sendiri sudah Seperti kata tadi Berkesenian itu tanpa memandang gender hmm. Kalau sekarang orang bilang berkesenian itu Apa yang diminati oleh masyarakat Apa yang menguntungkan bagi pelaku seni Itu yang dilakukan hmm. Hmm. Contohnya mereka minat Sangat minat walaupun enggak Kan ada yang enggak Sangat minat kalau melihat laki-laki berperilaku kebanci-bancian Kayak yang di TV-TV modalnya mungkin bisa dibilang feminin Feminim gitu. uh, Lebih tertarik Kan seperti itu kebutuhan masyarakat mm -hmm. Kebutuhan penonton Kebanyakan yang seperti itu yang laku mm -hmm. Jadi banyak seniman yang notabene memang betul-betul maskulin Akhirnya terjun Di Bali sendiri ada Yang memang betul-betul maskulin Tanpa ada sisi femininitasnya Tapi dia terjun memerankan peran perempuan mm -hmm. Kesatu karena itu Lakunya itu, mm -hmm. yang dibayar itu yang itu mm -hmm. Jadi mereka berusaha lompat Walaupun gak ada feminim sama sekali Walaupun juga mereka bukan mm -hmm. uh, bukan, bukan dari game. golongan queer, bukan, bukan, okay. bukan. Mm -hmm. Maskulin banget, tapi pakai pakaian wanita okay. Ada mm -hmm. Karena banyak sekali ya kalau saya lihat ya Teman-teman yang berkesenian ya, yang berkesenian ya seperti dibilang Koko tuh dia karakternya laki-laki banget hmm. Laki banget Dan dia pun tidak berusaha menjadi perempuan Kapan? banget Tapi dia tampil dengan kostum perempuan hmm. Dengan gerakan-gerakan uh, hmm. perempuan Empuan. biarpun dia kaku hmm. Oh Atau dibuat-buat <laughs> dibuat-buat, Tapi yeah. itu jadi menarik yeah, Nah yeah, seperti yeah. yang saya bilang tadi Manusia karakter manusia tuh ingin selalu mencoba hmm. Ingin selalu melihat hal yang lain hmm. Karena dunia itu takkan indah tanpa warna merah, kuning, hijau, nah, tanpa warna pelangi, ya, iya. oh, warna pelangi, okay. iya. tidak bisa dipungkiri. Coba hujan tanpa pelangi juga gak akan indah. Exactly, iya. Yeah. By the way, Koko mengenai sanggar lagi ada tantangan, nggak? tantangan eksternal mungkin. Uh, masyarakat Kalau dari ya? masyarakat enggak, hmm. Syukurnya semua menerima hmm. Dan okay. seperti yang sudah berlalu Kita dikasih dianggap dukung. spesial ya ah. Dikasih dukungan Dikasih dukungan Dikasih dukungan dari pemerintah juga iya. Dari pemerintah juga oh, wow. iya. Kadang kalau kita bilang Kita ke nangkil ke suatu puro ini Puro itu yang memang perlu antri berjejal dengan puluhan kilo kita berjalan mm -hmm. kalau kita bilang saya penari pergi no kita dikasih mm -hmm. akses utama oh, wow. ya itu dari segi upacara ya mm -hmm. Mm -hmm. kalau di pemerintahan kita tetap dikasih jadwal PKB yang sekarang aja yang enggak pentas yang dua kali ini orang-orang nanyain, nanyain. grup Ardo nari suarinya kenapa ndak wow. nari? iya <laughs> yeah. Dan saya pun sebagai penari uh, alumni isi, uh, uh, saya dilihat sama dosen-dosen, uh, mereka mendukung saya uh, Ketut tolong dibantu adik-adiknya, tolong uh, bina Biarpun mereka tahu saya laki-laki menari perempuan, iya, iya, iya, iya. tapi mereka tetap ngasih dukungan dosen-dosen saya uh, uh, Seperti kemarin dilihat sama dosen, Ketut, bagus Padahal tahu mereka saya laki-laki menari perempuan. Hmm, yeah. Yang mereka tahu itu saya melestarikan budaya. Membimbing adik-adiknya. Hmm. Anak-anaknya untuk biar tarinya ini tak hilang. Ngomong-ngomong hmm. soal supaya tarinya nggak hilang, gitu. Hmm. ini kan masalah keberlangsungan hmm, ya iya. apa yang harus kalian lakukan supaya apa yang kalian lakukan ini bisa berlangsung lama? gitu. kalau yang sudah saya lakukan, kesatu menganalisa kesenian yang saya, kami di grup lakukan itu kan pelegongan klasik saya hmm. menganalisa berapa sih ada pelegongan klasik tempo dulu, kira-kira 14 oh. legong hmm. yang ada yang terkenal sekarang, yang masih orang menarikan Paling cuman cuma 3 atau 4 mm -mm. tarian. Saya mencari kemana legong-legong yang setelah ini, yang tidak ditarikan. Kenapa mereka tidak ditarikan lagi? Kalau yang memang tidak ada tariannya lagi, cari orang yang, cari orang yang pernah menarikan. Mm -hmm. Jadinya kita merekonstruksi. Ada beberapa tarian yang berhasil kita rekonstruksi. Mm -hmm. Ada yang memang jarang orang menarikan, tapi ada dokumentasi kita tarikan. Kita dokumentasikan ulang, dan kita mencari, memang mencari gerakan-gerakan yang terdahulu, hmm. bukan gerak-gerakan yang sekarang membuat nyaman. Hmm. Bagaimana dengan patut? Kalau saya sendiri, satu, saya ikut di grup ini tujuannya untuk melestarikan dan mengembangkan. Karena dulu saya tidak tahu, mungkin namanya saya tahu, tapi gerakan atau materinya saya enggak tahu hmm. dengan ikut. Ardono Suhari ini saya tahu ada legong Chandro Kanto oh ada legong Legot Bawo, banyak sekali tari legong. Nah, bagaimana untuk berikutnya? Mungkin saya akan tuangkan pada anak didik saya sehingga dia tahu ada legong ini. Hmm. Patut dan Kokoh, bagaimana rasanya menjadi individu queer terbuka di Indonesia? Apakah ada rasa terintimidasi, ketakutan? Tidak mengalir saja hmm. kalau konteksnya berkesenian saya merasa nyaman kenapa seperti bilang tadi saya mengeksplor kemampuannya saya hmm. sudah selesai okay. silahkan menjadi yeah, yeah, yeah. diri sendiri dan saya pun menjalani hidup saya seperti hmm. saya punya anak saya punya istri orientasi saya saya yang tahu seperti saya bilang kamu penonton sepak bola belum tentu kamu jadi pemain sepak bola kamu hmm. menonton petinju belum tentu kamu jadi petinju yang bisa kamu lakukan adalah bio -shape. Hmm. ah bahasa Inggrisnya gitu, jadi kan dirimu sendiri, ah, biarkan orang memandang kamu seperti apa, ah, biarkan. Saya enggak pernah melarang ah. orang memandang saya g, oh, kamu kayak bencong nah. kan, kalau bencong gimana? Dan ah, mereka, nah, gitu. pun, uh, mereka pun, mereka pun teman-teman saya pulang dengan segala macam bentuk, hmm. ada yang pakai sanggol, ada yang pakai kebaya, istri, anak-anak, keluarga semuanya welcome. Hmm. Iya. Hmm. Berarti bisa dibilang rumahnya Pak Ted paling queer dong. Paling, yes, bebas. Paling, paling bebas, bebas. tidak memanang orang dari itu. Dari mana? Okay. Nah, Pak Tut, cara apa yang menurut kalian bisa dilakukan untuk menguatkan komunitas queer di Indonesia? atau mungkin di Bali mungkin Kalau saya ya berkreativitas berkreativitas ya yang positif Oke okay. hmm. sama tetap sama. berkreativitas Oke okay. entah jadi yang positif Salon entah jadi ya. penari entah apapun tetap itu yang, yang penting positif itu yang aja positif jangan komunitas queer jadi pencuri atau jadi pembohong hmm. jadi penipu hmm. jadi koruptor jangan Oke okay. yang berpositif aja oke okay. Patu dan Kokoh, terima kasih ya sudah berbagi cerita kalian Ya terima kasih terima kembali sama-sama tetap jadi pu, pribadi yang positif <laughs> Udah kayak kampanye <laughs> Untuk teman-teman yang ingin mendengarkan episode lainnya Ikuti ASEAN soji di Facebook dan Twitter at ASEAN Soji dan di Instagram at ASEAN Soji Caucus. Podcast ini diproduksi di bawah Creative Commons License.